Ini dinosaurus mengejar hewan sampai ke air, teman-teman. Ayo kita lihat. Ah, ah. Hei, kamu jangan turun ke air. Aku akan memangsamu. Weh, tolong kami. Kami dikejar. Kami dikejar dinosaurus. Kami terpaksa turun ke air. Karena kami takut. Teman-teman. Harimau dan macan tutul turun ke air teman-teman karena dia sangat takut sama dinosaurus. Waduh bagaimana ini? Ah, kami akan mengejarmu. Aku akan mengejarmu. Ah, waduh. Dalam juga nih airnya. Ah ha ha ha ha. ha ha ha ha. Dia tidak bisa mengejar teman-teman. Ayo kita berenang. Ayo, ayo kita berenang. Ayo, aku juga ikut. Aku takut sama dinosaurus. Nah, aku kejar lagi. Aku akan gigit ekor kamu. Waduh, tolong. Tunggu kami kerbau. Tunggu kami sapi. Kami tidak bisa berenang hey, Kami juga takut dengan dinosaurus Kami juga lari Hei sapi Ikut aku yuk Kita berlari bersama Aku takut dimangsa sama dinosaurus Waduh dinosaurusnya sudah dekat Ayo kita lari Tutut, tutudut tutut, tutudut tutut. Nah ada juga ini Hei Kenapa kalian berhenti Dinosaurusnya sudah dekat Kami terlalu capek lari teman-teman Dari tadi kami dikejar oleh dinosaurus Hei kambing Kok kamu juga berhenti Aku lelah nih. Dari tadi aku juga dikejar sama dinosaurus. Ayo kita bareng-bareng bersama kabur. Tu dudut tutut. Tu dudut Tu Hei. apa tuh di depan. Ada hewan dua nih. Hei, ngapain kalian di sini? Kalian tidak lihat dinosaurus ya? Merek dinosaurus lagi kejar kita. Eh, hey, kamu tidak takut sama saya ya? Saya ini hewan paling ganas dan paling kejam di sini. Kemudian, kerbaunya tertawa, teman-teman. Hahaha, -teman. <tuk> kamu bukan hewan paling menakutkan. Tadi kita dikejar sama hewan yang paling menakutkan. Besar sekali. Hewan apa tuh yang lebih menakutkan daripada aku? Adat itu namanya hewan dinosaurus. Ayo kita cepat kabur! Ah. Tuh, dinosaurusnya tuh sudah datang. Ah. Hei. Kalian tidak takut sama saya ya? Ah, Aku akan menggigit musinga ah, ah, ah tolong ampun ampun tolong ayo kita kabur ayo kita kabur uh.